halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, get, hari ini saya penasaran dengan bibit porang yang kemarin busuk terkena jamur uh, ada saya langsung taruh di media lahan langsung tanpa apa namanya tanpa pembibitan media semua yang baik uh, langsung aja coba kita cek untuk hari ini seperti apa ya biar bisa terlihat apakah dia mampu tumbuh atau tidak mari kita cek ya cari perisnya mana mana mana mana mana mana dia nyaris tidak ada guys. mana mana mana mana mana? Oh ini dia guys. apa ini ya? Oh iya. Ah nah, ternyata tumbuh guys. Nah ini kan busuk ini nih, nih busuk nih guys. Nah, busuk busuk sekali guys nah bisa dilihat sendiri ya nah busuk tapi di sini kan masih ada dia keras dan ini ada tumbuh guys nah, calon tunasnya nah, artinya apa kalau dia nggak keseluruhan busuk berarti masih bisa tumbuh tuh guys kecuali dia busuknya nah yang ini saya dapat busuk semua ya guys nah nggak ada yang keras Nah, ini nggak ada memang calon tumbuhnya. Nah, kesimpulannya adalah bibit ini kalau kita apa namanya, kita beri perlakuan yang bagus, saya rasa tumbuhnya maksimal lah ya. Sedangkan yang ini aja sudah terlihat kok yang busuk langsung ditabur aja kayak gitu bisa kok bertahan. Dan ini tumbuh nah guys. Nah. Oke okay ya, guys. Nah, ini busuk nih. Ini, ini busuk nih. Bertahan ya? Oke okay ya, guys. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.